that Lancar, kasih tiga, Mas بانيا يا دي يا يا من Islam, iman, is sambar me that Saya sienna, mana kamu bekerja apa itu? Salam dalam jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ni'mati al-islam waqafa bitha min ni'ma walhamdulillah al-lazhi ja'alana min ummati seyyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu Sallim wa sallam mabarik ala seyyidina muhammad Al-Nur al-Dati wa al-Sirri fi sa'ir al wa sifat alma wa fahma wa yasirli amri alaihi Wasallam. Allahumma arinal haqa haqqan wazugnal kibara warinal batila batilan wazugnajatina mam alhimna rusdana wa aidzna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma Para pemirsa para mitra pengajian Banyu Biruan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khususnya para ulama para masyayikh para kiai achati para tokoh para sop Langkong timin ngamri lebih barokah, serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kiri On. Sekarang kita bersama ngaturin khanjaran fatihah. Kita aturkan kehariban bagi Nabi Muhammad SAW secara keluarga-keluarga semua sahabat-sahabat beliau raji-raji epon putra-putra turunan epon keluarga delem epon para tabi'in ban tabiin para nabi para utusan para wali para imam imam mujtahidin para ulama para sufi pengarang-pengarang ilmu ilmu syariah guru-guru badan osdewan kurun guru datasakti banga sekolah banga sekolah laki maupun bini Dapatlah tetangkah bangsa jemaah, cakap-cakap kenalan-kenalan merat-merat saya, saya dapatkan kudusnya saja Orang-orang yang suka baik perkusan dapatkan kudusnya, orang-orang yang suka tak tolonglah saya bantuan dapatkan kudusnya saja Tengah atau orang ke perkusan, orang-orang yang suka bersurga dapatkan kudusnya saja Tengah atau orang kanceran ke perkusan, orang-orang yang suka baik perkusan dapatkan kudusnya saja Bukan seterahnya, umat Islam laki maupun bini khususnya pemirsa pengajian Banyu Giro on sampul latigatunya, khusus Misnaya, Montor Tengah, Bucur Tengah, Batu Barmal, Pamekasan, sampul latigatunya laras, Arejum Jumat tanggal Pak 12 Muharram. 1444 hijriah. Almatar sejak satu jenah sepo satu sana. Epa benar balik ke Allah tu terangkat di surga almantar ganyari den allah gany syafa'at manasulilah sallallahu alaihi wasallam syafa'at pan barang ulama barang ulia barang rahmat e allah man pengampunan allah Bukan malam macam keragaman sebab kenginga barokah barokah pun saya kata sebut berantakan kulit saja serang anak pun atau berantakan kulit saja keluarga berantakan kulit saja santer santer berantakan kulit saja jemaah berantakan kudus saja orang yang saya tawasul kudus berantakan orang yang sangat terancam jangan kau berfokuskan kamu berantakan kudus saja, menurut orang yang saya kewe fokus dapatan kulit saja berantakan mad Islam laki maupun bini. Al-Matar Senantiasa mendapatkan Keridoan, pengampunan, kelampuan, 11 kasih saya Allah Mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'ona, inayah, yukhaya, ayaw, iqayah, yumayah, Allah Barokah barokah puan pengacian, barokah anak pengkusan, barokah para ulama, barokah para ulil barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru, para pengasuh, para penambah barokah umar, barokah ilmu nah, barokah tanah, barokah cikena, barokah abd, barokah foto barokah keluarga barokah santri santrinya, barokah jemaah nah, barokah jaminya, barokah perjuangan, barokah pengorbanan, amat terima parengna keingetan bantau fiqsa hidayat pun Allah subhanahu wa ta'ala tada-tada dan bantau Tuhan Allah bantara berada kecumberan kecumberan kekumpiran kekumpiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat bahayalah kesusahan kesusahan ada kesampakan kesampakannya keserebekan keserebegannya kelekoan keselekoan alamat sehidupat majara otang kalau bantumpang ya pernah tak putuk-kampui otang kemudian bebanjaraan pautang Omong kembali jumpa recekin oleh yang halal dan sihbarokah. Ya perlahan Hussainul Khatimah, lancang umur nombor ta'at Allah, bendaka nabi Allah, lancang umur dan menjunjung tinggi, ya keman Allah, ya perlahan sehat, berlahan selamat, aman, dicacaukan, di musibah, dipendai, di menjana, di malapetaka. Selamat dari petanak-petanak, selamat dari ke-dolim, dan syarikat, berlindung, dan tingkir, oleh setingkir, dan terdapat yang selalu, dan selalu, dan selalu, dan dan selalu, dan Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kekudin ate, kotor ke ate, peteng ate, kering ate, kering ate, lopana ate, na ate. Eh, Almatere parengna penyinge dari kecelakaan, entar kekaontongan dari neraka, entar ke surga dari azab seksa. Inta dek rahmat dari Tuhan, inta dek kepengamparan Allah, dari kebaikan kesalahan, dari kebaikan kebajikan, dari takok inta dek aman, fakir inta dek dari ini inta mulia. Manusia daripada mana kuat ieman atau kuat Islam, bisa memperjuangkan agama Allah diwujud dalam benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. walamma lam tare parane oleh banyak si manfaat si barokah para tak hadir cita-cita dan sukses usahana para tarkumpul para nyo nanto nyo al hadhihi niyyat sadihat ala niyati al qabul al amami wa laisuluna aydi kulli ma'mul bihaqi ta'dina rasul ammi binan abil batul sallallahu alaihi wasallam rawmul watiha Alba Dihar. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu dimuliakan Allah Ta'ala Kita ada yang itunya keadito namun sekejap. Namun dalam perjalanan menuju kuburan, menuju kematian. Tidak ada orang yang tidak mati, yang mati ke Kelu nafsin dha'iqatul maut, wainnaat wafan ujurakum yaman al qiyamah, aman zuhzihah an nari wa adz hilal jannah taqafad haz, aman zuhzihah an nari wa adz hilal jannah taqafad haz, wma al hayat al dunya illa mata al gurur, setiap ba'ban, panika mas tanya pencen Kenceran-kenceran, berlisian-berlisian dari sekapi inna kelakuan-kelakuan. Nika pekal ebolisin kekapi ikut laku. Dan yang eti ini kiamat. Tadak setadak berlisnah kapi berda-berlisnah. Orang yang paniknya selamat haki dari neraka. E Masuk kosar kekenik orang yang sehontong. Orang seontong benih, orang sebanyak mobil banyak pesen, banyak perusahaan. Setu nyebeni orang ontong berpernikah si orang saya pejau dari neraka, saya pas lagi dari kesuara. Mak kata, tak usah kita pernikah. Kedarui. dak kakak sawakin orang lain. Tak usah kedarui. Dek kepangkat orang lain. Tapi ketuk kedarui. Kau orang-orang siapa. Kuslah kau nak menuju suara ke. Kenapa arutin andik. Banyak mon olena. Ngeprang. Olena ngalah andin orang. Walau dengan ala Andin. Naker kada arte nah. Kasal kian ketika celakaan kapalangan. Jadi orang sukses beny sebanyak persen nah banar. Jadi sukses beny orang sindi omang rajin. Komak gantang beny. orang sukses panika orang Se esporat husana, kelakuan kelakuan suarke suksesnya. Paman Zuhdi, anin nari udah hilal jannah dapat az. Orang-orang secewakir di neraka, so aki udah kesuarke ini, kau orang seuntung. Ini kau se sukses. Ogi orang banyak. Banyak tunjana, keng. Masuk neraka. Terima kasih, keng. Kan neraka. Kan berni sukses. Kan rogi. Ini kepekal kecewa aku laku. Terbujuk kelabun pang kata orang lain atau kelabun pang kata abad tibi. Terbujuk kelabun kesokin orang lain atau kelabun kesokin abad tibi. Bani jaminan orang sukses, bani jaminan orang yang untung Orang yang saya untung, maka orang si saya si... dari dan inakah Bani pasuaki dan kasuaki Wa mal dunia, illa mata ulumur Kami wahan dunia Keindahan dunia Kesenangan dunia Keuntungan dunia Anika namun sebagai menyamanan kenikmatan sepenuh kalabantipu daya. Kenikmatan yang semu. Benika nikmatan sesawangku. Nik kenikmatan semu. Benika kehidupan dunia. Cik nabang kehidupan dunia. Cik nabang keindahan, kemewahan dunia. Tapi nabang keindahan. Dan kemewahan akhirat. tunjuk panikah. Namun tipu daya. Orang yang dia sampai terhipnotis, tidak sampai terpedaya, tertipu. Kalau panikah, tunjanya. Selalu ingat dan pate. Saya temu orang ini kematian yang kemah. Dan bila saya mati. Wama tadri nafsum Mada taksibu gata Wama tadri nafsu Biai arudin Tamuj tamut. ini tidak ada saya Apa Apa laku lakukan Apa kebenaran laku Ada remah, tidak ada yang Laku napa orene kesempat ka angku iya pengajian. Napa sempat ka ya adikir ke Allah. Napa sempat ka ya angku iya kebaik kapal kusan amal-amal soleh. Iya item bubuh. Mangken iman, napa laku tetap iman. Tai pang. Mangken soki, laku tetap soki. Bu tai pang. Tai Kadang-kadang makan sohki laku. Eh, banjir Benjir lopet. Atau apa? Atau kearogi. Bangkrut. Kan banyak orang. Saya Tepangki Capa-capa menasib kita laku? Tak ada orang tahu. Tak ada orang Ramalan-ramalan ni kak. Banyak lopet. Pun ramalan. Sebab tidak orang tahu nak, pasal lakukakin lakuk, apa keberdayan selaku. Banyak orang ini kata tidak tahu cek lakuk ni kematiannya apa pun ten. Matian yang gak amat tak epang, kita epang. Dan kadang orang ini antara ala alalabat mat, cantik bini kan? Mempunyai orang yang saya... Kepatian... mata Kita ada... Pada orang yang ya, mati. Dada orang yang mati. Alah betul. Mata-tibik. Jadi, badan-tibik orang yang... Tidaklahkan... Alah Rombongan. Mata-tibik kedua. Mata-tibik ada. Selain banyak secara jalan, saya tak pangki. Dengan kamu, orang ini kematian. Mungkin benda dengan roman. Tapi mungkin tempat dekat, dekat dekat waktu nak mati kawah pompo. Ya, ialah master. Beri lantaran entar ke tempat pematin. kadang tempat pematin, saya kenal sebelumnya orang yang tak pernah depak ke tempat kene. Ternyata tempat mati Nabi ini. Bila waktu na tade reng oneng jugen. Ban waktu panik ti bergeser sedikit pun. Mungkinlah idza ja'aluhum la yastakhiruna depak. Tak bisa minta mundur. sekejap tak bisa. Memaju haki sekejap tak bisa. Tak bisa mundur tak bisa maju. Kau nak kentang sampai kita terpedaya Tertipu. Kalau bernar tanah. Kalau bernar tanah. Sampai kalau pain dia ke Allah. Orang yang tertipu akan menjadi orang yang merugi. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَّكُم مِن قَبْلَ أَيَّتِ أَحَدٍ كُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَو لَأَخَرَتَنِي Fasaddaqwa akum minas sadiqin Walayyu akhirallahu nafsan Eh orang-orang seiman seiman Sampai bah, Dia kalau pain Ingat ke Allah Gara-gara Artanah Gara-gara Kasape gara-gara anak-an ah, sampai kalau pain ingat dek Allah. Jauh sampai gara-gara orang panik atau pak sibuk kelakuan macam makin kesibuk telakuan. Tapi jauh sampai kalau pain ingat dek Allah. Pain ingat tetap dek Allah nanti tempat kelakuan. Melakukan ini ke tempat ini tengah sabar. Jika kalau ke Allah ini tengah sabar. Melakukan apa ini kan ini tuhukun. Jika kalau ke Allah Taala ini sabar ini tuhukun. Melakukan apa ini kan ini tengah jalan. Jika kalau Allah Taala ini tengah jalan. Anjakan sampai kalau pakai dari ingat ke Allah. Gara-gara anak pastat ingat dekat Allah Deh sampai keloppen gara-gara arteben -an. anak. Mon orang sampai keloppen dekat Allah Kun gara-gara aratan, gara-gara anak -an. mak orang jadi orang-orang serogi. Bola berarti acung ada eki -e tunyah e tempeng ben akhirat, acung ada eki -e pereng se ros, e tempeng pereng se kekal, kan pekal rosak, mungkin rosak, mata kisih sampai maka laga se kekal. Bukan abalan cik aki Ngorban aki nanti bin kapi Dekat apa selebrit Bukan sengkok Jadi infak aki Infak sunnah Infak wajib Akati zakat Infak aki Tak sampai otang Dekat saya fardhu ke wajib akad zakat sebelum datang mati sebelum datang pate mengqul ayat ya hadakumul maut wala muntar datang pate orang banyak terlambat pak ngoca rabbilawla akhartani ila ajalin qrib kusteh yo na tunda aki tekagon sekecik kusteh Abdin terlalu abeli boleh katunya gus teh antosaki sekecik saus nak menggus teh tak sabit pentan gus abdin gunter atau bet antara lakuk begus gus teh degak gun oleh sekuni aki terlambat barco mah deti mungkin lakaran takut seketieng panikah Eki pong odi. pong ki odik, pong pong ki iparingin kesembatan benobok. Kima engkin pun waktone, cendarga deki, cendarga laku, tae pangki pun te. Patte wari, tak bisa maju, tak bisa mundur. Teti pong pong sebel luna mate, pong pong ki tak mate, infakkan. Artah saya peringkat iban Allah. Waanfikum yang merazak nakum min qabl ayati ahadakum al-maut. Belanjekin apa selera cikakiseng kok kapi. sebelum ada tempat. Dengar datang tempat, tefom po pangocak. Pola apa pangocak? Kusteh nyok netun lagi. Teka aku nak kerja. Ap dia nak terus dada kah? Pertama si paling e keterluan. Ben orang si ini keterluas dada kah? Orang si matikan tu sepanjang ikatan roen jauh sahing abadi ketujuh kundera sedekah dari aku dari mual jana soda ko ketinggal cakil awal akhir tanjil ajalin koi pas soda ko aktinaminta tunda sekeceki ajal kian teguh step warna aktin terawas sedekah sepanjang ikatan roen panik terawas sedekah. Tetapi mana sedekah bomboongki odi, bomboongki andi cak tunda-tunda boleh. Sepaling ika teruen ban orang semateh, eh ika pan abadi boleh katunya. Kuntu ras sedekah ban aktinat roh titi orang-orang seseolah roh nyosolna. Kelalayan-kelalayan. Sedih ada mulah. Tapi. Walaju akhirullahu nafsan. Iza ajaluha. Ya Allah Ta'ala tidak akan diundur-undur lagi. Kalau sudah sampai pada ajalnya. Tidak akan mundur barang sedikit pun. Barang sekejap mata pun. Tak bisa. Tak bisa tunda. Wallahu khabirun bimata'adun. Allah mahataliti de kapan apa sia la kuaki okay, man sampean kapi At ta they... iza ja ahadakum ahaduhumul maut wa ila rubbijiu la'allii a'malu sholiihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluhā wa ma warāihim barzakhun ilā yawmi yub'atsūn وَإِذَا لُفِقُوا بِالصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَدْسَأَلُونَ مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِقُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمْ خَالِدُونَ فَالْفَهُوجُ هُمُ النَّارُ فيها Alam takun ayati tutila alaikum faquntum bihatu kazibun. Tenggla da, tenggla da, tenggla da, pa aga uqtanamata, fahamu ca'aba, liya kusta, yuk pas abtina teru'ala, kus Kenapa saya tinggalkan kewajiban-kewajiban Elah kerana kekapi pun api ni kustah Tak pun pentamalah jadi bacot Tak bisa je lah Dia langatupin barzakh Jadi ya alam barzakh sampai ke kiamat Tak bisa beli boleh dia katunya Sampai dia ke kiamat yang lain, topis serupong. Tiup sangka kalak. Maka tak ada di antara mereka. Perni kesih. Ingat na Nah, siapa. Eh, dia ma. Napanya, mana terita na'ah. Lain kah kanam. Pukul tak ikan rekan pun. Dia ma'bini, dia ma'laki. Walai tak saling tanya pun. Tak saling tanya. Dari nak tegangah keberadaan pelaku tengah polemik yang kiamat. Kian tongok orang sebanyak. Kau fokus nak mon orang tembangan epon panik berak. Pakula ikah fumul muflihun orang ini ke orang orang setau. Nih orang sukses ini kenyaman. Mon kun polantunya jadi sukses lagi orang kun pol ada banyak tunyan. Wa man khufat mawazinuhu paulaikahumul Paulaikah allatina khasiru anfusahum Fi jahannam akhulidun Montenglah amalka Ternyata Sakoniklah teman taberan beran kecobaan Maka orang-orang jeda, rogi Orang gagal Benar yang sukses Orang gagal Orang sepekal Langkang badan dengan jahannam. Orang yang gagal. Eh, kau lakamu wana kalau bernapoi. Kerang wana. Ayat-ayat sengkok singkabela, kan lah. Dapat. Yang tak parcah aja. Dia tak tapi ingat yang tak parcah aja. Dapat dekat akhirat kita nyakirkan. Kamu melapis Fil ardi ada di sini. Dah ramah. Kerasan apa? Benda be dengan bumi. Saat bila sebentar tahun. Bila tahun-bila tahun. Alu lapisna yauman. Aw ba'da yaum. Aduh. makun pun ingat saya sehari. Bahkan ingat sebagian hari. Pun tak sampai sehari. Itu saja ternyata. Ini ketinggian akhirat. Dari abis dan akhirat dan tunjuknya ke sekejap. Dan juga tak dapat sehari ke sana. Jadi kita ingat tahu senapa boleh. Makin pun dah dapat ke waktu kita bertobat. Makin cukup dah dapat ke waktu nak untuk kita nyusulkan kekurangan-kekurangan. Ngodohin. Kauasan Ngodok in Ngodok in kewajiban-kewajiban lain Mungkin pernah dapat Kibir lagi mengantas apa Alhamdulillah Tuna amano Antakh sya'pulubuhum lizzikrillah Apakah kita dapat waktu Orang-orang yang seiman Jadi kakui khusyuk atin Ingat dengan Allah Ta'ala Kibir mengantas apa? Benda yang antas Kibirkan orang jika orang abis niatnya, jika angkui, jika iblis yang lakukan perkara-perkara hak, justru mun mangkin laki tak kencang polami dumalam kencang je senikah. Mun mangkin laki tak kencang dumalam jangan tak kencangan, sebab semangkin tak kencang ala kokak wajiban nikahan. Meceleng ke Atena, mekotor ke Atena, mekering ke Atena Mekeli ke Atena, sejen keli Atena, sejen berat Melakukan ke fokusnya Jadi, usaha sak paksa aki Mereka ingin lakukan, jen melaratan boleh Jen lakukan, jen berat boleh Ula yakunu kaladina utul kitab min koplu Kau tol amadu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, aji jenci sampai kelihatan, di bumi fasik, kelihatan di sejauh kita fokusin ngetunya panika orang panikan namun akhirnya orang entar melancong sekejap pun, entar melancong pun lebar, ngetunya ini pun berlebar, ngetunya ini namun lebar. sake mau tinggal sake tak bisa tadi. ngelakukan nah kelakuan kelakuan ke sih bisa waktu eh waktu nas tak Kesempatannya mungkin juga orang si paling ontong, entah kenapa orang setuli-tuli entar dah kata ada kajunan. Epon Allah. Imam sebelini kami tetap anjuk tojuk setong tempat temu kuingkuing -kuing angkui kalau bukan angkui angkui seindah indah si fokus menarik maka sarang waktu solihin panikah pasti endaren meluken salam ajawab salam as endaren ketid Pas dak ke bubakara shibri. man aqrabu ashhabika ilayk pasera orang se paling di antara kanca-kanca ajunan se paling semak ke'ajunan. wala al hajhum bi zikrillah wasrahum mubadaratan fi mardatillah iki penika oreng se paling seggut Ngocak ki kalau bandikir dikir ke Allah. Si paling jujur kalau menahan Allah. Si paling tulih alaku kepegusan nyopreh na. Allah. Ni orang si paling semak teracet ada orang orang bagus. Ini kepada orang si banyak adikir ke Allah. Cepat adikir ke Allah. Jujur kalau menahan pun Allah. Tulih tulih. Aku nyopre, Ridha na Allah. Orang-orang sematakan sah. Ada macam keberadaan. Ilmu kau paham. Patoknya ada. Patokan boleh sama, tapi nasib di dalam ko oh, pu den panek ke berbeda-beda Saidul Maisharah bin Sulaim Nikam ko nyanya aki ajunan ampun abid sesette Abid ampun sesette ajunan engki tapi kan ada pereceran nan kini kini uyanyan bon le Jauh perjalanan nan nika, moleh lai dari Gulematen tar kamangken niki se keccek nika, nika se nika jauh. Sebab nika tarosan tada buang-buang. Terus ka tiba napah. Pe totor ajunan ka orang-orang siki odik kentoh. Maysarah bin Salim bin Sulaim Kenapa saya eh, sampai yakin nasihat-nasihat dari orang-orang yang sikir Ittiba'ul athar wa suhbatul akhiyar yunjiani minal nar wa yukarribani minal jabbar. Norok pun. Norok kenapa saya tetilah lampan dalam panah. Orang-orang sebegus Ini katorok Norok lelampan Lelampan orang-orang sebegus -orang Pas akan cemen orang-orang sebegus Kini kesih bisa nyelamat dari neraka Bisa mesemak Dekajunan Epon Allah Nyarikan cacet bensroben Termasuk kanca-kanca Dengan -kanca e-whatsapp Kanca-kanca dengan e-wia' nenen eh Facebook atau juga media-media sosial lainnya cekor sokor guna kancah yang bagus salah akancah. bisa fatal tisubatul akhra Akhir. akan kancah yang bagus ini ke bisa selamat dari neraka Masemak dekajunan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Manabi Isa bin Rodan bin Zadan. Isa bin Zadan. Saan pun nak setah. Beliau kentuh yang pereksanin. Katipan apa? Kepada na'ajunan. Saan pun nak Isab bin Zadzan Beliau mathebu Law raital hisana fil khul di hawli, wa kawiba ma'ha lis syarabi yadran namna bil kitabi jami'a yatamashshayna mus musbilati tsiyabi Qula panika Alhamdulillah, aku lemak enik apa ring ban bidat dari bidat dari swark. nyampingin gula, kanan kiri gule niga bidat dari kanan kiri gule niga bidat dari bidat dari bidat dari saya nyapaki te eran ban inuman ten gule wula mun ngiinumah gula mun ngakakana eladinen bidat dari. Beda tadi selalu nang dan kula. Melakukan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Melaku melakukan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Keng mana bi orang sedeng itu nya panika? Ampunlah Sik musikan kalaban musik-musik saya haram. ada. Ada widadah di sini saya. Mengumpandangkan lagu. Lagu Al-Quran. Lagu-lagu yang akhirat. ya masyayin namusbilatid kiabi. Yang ajalan. Yang ajalan. Bidah dari kini kah? Nyenengin kah gula? Angkuya ebabir ngelebir. InsyaAllah. Orenk-oreng seneng itu nyah panik ampun lepaya. Kulaku ning akhirat panik sepekal kaya. Kulaku sepekal seneng. Kulaku sebekal muljah. Kulaku sebekal selamat. Semak dek kajunan eh Puan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hamad bin Salamah. Saya pun Ini kata Abu'in bin Allah Ta'ala. Talama kaddatta nafsaka fid dunya. Fal yawma utilu rohataka warahatal mutsa'ibin. Warahatal mutsa'abin. Ahmad bin Salamah. Bukan dia lah cukup mempayar apa dan waktu itu nye bukan dia. Mempayar apa, keangkui apa, dia kesengkok, keangkui amal-amal soleh. Payar apa dan itu nye. Setiap waktu sengkok, bakal apa abid kesenang nye bukan. Bakal apa abid, keontong nye bukan. Keontong nye bukan keangkui selama-lamanya. Untung menurang makin panikah. Mapa ya apa? Kankui atu'at ke ka Allah. Sampai. Kita apa ini keterlena. Kalau boleh bersibu dengan hati, Kemudian sampai kalau pain dia Allah. Sampai kalau pain dia Ingat dia ke Allah Ta'ala. Ingat dia ke akhirat. Menabi. Kita panikah. Terok api api ini lepas media media sosial angkui keangkui perjuangan, dar masih bisa memkuat Islam, sih bisa memajaj Islam, sih bisa memenang Islam, ja angkui kalau keangkui gembur lemburan melol orang-orang kafir pernikah. Aneka, eh dalam media-media sosialnya, gunaki kangku kangkuyak herman, aneke yang Islam, kutungak ngak ni yang Islam neka ya lupa darat sampai-sampai kelopain deK deka, aneke mana media-media sosial panika angkui perjuangan, angkui kecerdasan Islam, angkui kemenangan Islam melawan orang-orang ahlul batil. Ahlul batil panika ampunlah berjuang luar biasa. Mati-matian mereka panika berjuang, angkui melemahkan Islam dan umat Islam. Nah kita aja sampai tenungrok dek ga mereka, tapi mereka Alul Batin sebisa norok dek kita. Malay berde ngusanguh, kakuil alam kubur, malay kebisa ngodek kehidupan akhirat. Kalau dah pakai akhirat peneka, orang ampunlah. sulit kakuil mendapatkan tambahan kefokusan kecuali beda orang-orang Saudi pernikahan singingain andi anak foto si bisa ngingain reng kopurni kamun dengampun leader tangin ke kopurni ban antara-antara ban orang-orang saya kenal nikah senang lebih senang timpang ban ida tangin orang-orang yang saya kenal ma rajulin jazuru qabro akhihi wa yajlisa ila istanasabihi wa radda 'alaihi hatta yaqum kalau datang orang ni kentar ke Kau Purna terakhir. Tujuk di Kau Purna. Senang orang Kau Purna penikah. salam. Saya salam. Banyak pangkiin benda di Kau Purna. Orang penikah selama kita berdana ilmu kuburan. Selama laki orang yang nang Benda kuburan Kau Tak nyengke dari kuburan Purna Maka orang ahli Kau Purna penikah. Mangkiin. Sampai nyengke, hatta yakumah. Sampai nyengke orang ni. Muntulah nyengke, buruk tak nemunin, tak mangkiin. Lebat ni kokun dekun. Nampak boleh sampai neng-neng. Kan lebat pak kuih, pa, Matapak pa, kasih kenal, Arse bunga kisah. Orang kenal, pas ngolok salam. Ini karena bunga pas engkau oning, reng, rengkoaburan kisah oning. Aduh, tepat ketangan, tepat ketang, perlu tepat ketang kenalan, tepat ketang ketang. Lebat nih koaburan. Ini kayak pangki bener koaburan kisah. Mending tepat kau orang yang tak kenal, tapi ngolok salam, kijawab salam maksa. Kengkun pada tak kenal kij. Sama Nabi Asim Al-Jahdari. Sampuna oleh dua tahun. Ini kebahayaan pereksan ini. Ajunan kanakunlah saya. Terus sampai ini kebenaran keamanan semakin. Ana wallahi fi raudatin min riadil jannah. Dan pulau makin Alhamdulillah. Kual demi Allah. Badan yang iman tamanan suarga. pula apa yang bencah kancah-kancah-kancah. Ben malam kula penikah majlis. Ben malam kula penikah apol kompol. Ben malam, malam Jumat. Sampai ke gula ku. nikah apol kompol bencah-kancah-kancah. Kula kompol entar acah abis jaga bakar bin Abdullah Al-Mazani. Dan di kak risak nikah. cak cah tentang kakafir sampehan sebenarnya itu. Dari mana roh? Dari mana Tang-tang-tang kesihannya ma'anur, tak rempah-rempah. Apa kerempak nih? Kau puran, ben malam, Jumat, sampai ke gulaku. Gulaku kita tetap kian. Ajisadukum, om biarwahikum. biar wahikum, tuh siap kompon, kian tuh sampai bencet. apa nama namung eronah? Yo eronah. Arona saya tak panggil. Ini Arona pada Arona Kak Ishak. Mereka punten tak kumpul. Tak kumpulkan ini Arona. Terus punten. Kulah tepat Azharo ke Ajunan. Ajunan pun uning. Kulah ini ka uning. Tepat Sampian ini. Kak Azharo katan kulah. Lebih-lebih tepat. Na Jumat. Jumat. Eh, waktu Jumat. Sampai ke arah setok. Sampai kamu tahu hari nak hari ahad. Nekulah kalah langsung saja. nge nge Apa-apa mak setiap hari? Ya, cik orang kun jumat. Cik aku. kunjumat. je kun kunjum si jumat. Orang yang sebenarnya ala kefokusan. Nge jumat. Nak potoh. Orang se... Ngaturin kencaran kefokusan. are jumat. Menurut Kunpo, dan semak jumatan, macam-macam keadaan, keadaan orang-orang sebaik danan ini eh? dalam kau pura. Malaik Hasan al Qasab. Pakai kebiasaan entar deh Muhammad bin Wasi. Sabun-sabun pagi aku empol, pakai. Sabun-sabun pagi ada setoh. Pas ada yang bareng entar kakak kopurin. Ngolok salam nih kakak kopurin. Aduhak kangkui, orang-orang ahli kopur dengan pola sada doa baru mulai. Akhir apa Madhabu Hasan Al qasab kento, gitu, dak ke Muhammad bin Wasi. Apa napa makhluk karis itu mata ngiring hari Senin saos, Menabi Azhar, wakakau buran kento. Gitu. Mas Madhabu, saya Muhammad bin Wasi di Madhabu. Innal mawta ya'lamuna bizuwarihim yawmal jum'at yawman qublaha wa yawman ba'daha Ini kagula ngiding keterangan bahwa orang-orang yang si matanya panikah Mangkiin deko orang-orang yang siadziyarah Kakaupurna Nang iari jum'at Bukan saari sebelumna, saari samari Jadi Berarti hari jum'at, bukan saari sebelumna Berarti mulain kemis. Bunsa hari sebelumnya berarti hari setok berarti malam kemis Jumat setok ini kemangkian bola, maka nah boleh entar kan tunikah lako entar montak ini salah setoknya saya telok nih Senin kemis Jumat setok kemis Jumat set Anapa mak tepat ke Jumat? Ini pula muljana hari Jumat Mak ada Khamis Pula ni kik semak ke perang semul jah Ke arah semul jah Satu cukan pula ni semak Ke arah semul jah Anak ke arah beri nerok muljah Ma nabi mak nye mak ke semul jah tu cukan kitab ni ke pekal muljah Ma nabi mak nye mak kareng muljah Nye mak kareng muljah Pekal muljah Neng itunya maupun nengi akhirat langkong-langkong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ater manfaat di dunia dan akhir, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Ya Maulana ya Mujib ya hadiranda ya rawasalna ilaika bil habib taqdi hajaatina qrib. Wa bi asrula ta'shirum bil khair wa yassir wa la tu'assir ya ayyu yassir kul 'asir yassir 'alaina kul 'asir fa 'asirun ghasrun yassir Allahum yassir lana lil usroh jannibna al 'usra Allah mazidna auladan qul aqim min auladina wa adina wa la Allahumma ridhinaladul mina wa salamun ala almarosalim. Alhamdulillahi rabbil Pemirsa pengajian bayu kiron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, laku fosil nanang eka lengkian epon yai jamil. Laras Neng Kelengkian Epon Ki Jamil, Tangke Epon Ki Jamil, Nyai Hasina. Kepanikan yang kecamatan Kelis Pamekasan, Laras Epon dan yang E Kelengkian Kiai Lutfi Jazuli, manabie dari kantor kecamatan, kantor kecamatan, di kek temur namung 100 meter di kantor kecamatan gelis pemekasan nikah namun 100 meter dengan 100 meter nikah pas eh di laut nikah pada pulau pulau insyaallah nika bisa pas ke laut namun sekoni. kalau sekoni ampun ada pak ada kelengkian pun Kiai Lutfi Jazuli Sekali untuk pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.